kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Libra di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Libra di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu tarif pekerjaan seorang Libra di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan Oktober tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang liburan di bulan Oktober tahun 2020. Yang pertama, kategori kesehatan. Selanjutnya, support energi keuangan. Selanjutnya, support energi dalam kategori karet dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi di dalam hubungan asmara. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan Zodiac Libra di bulan Oktober tahun 2020. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Oke, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Libra di bulan Oktober adalah Six of Swords ataupun 6 pedang. Secara umum, Six of Swords itu diartikan perjalanan hidup mengarungi perjalanan hidup suka menceritakan perjalanan hidup dan saat terjatuh dia tidak ingin terlihat oleh orang yang disayanginya jadi di sini kelihatan bahwasanya kesehatan seorang Libra di bulan Oktober tahun 2020 itu sedang mengalami penurunan namun di satu sisi seorang Libra tidak ingin kelihatan jatuh tidak ingin kelihatan tidak sehat ataupun tidak ingin kelihatan tidak fit di depan orang-orang yang dia sayangi terutama di depan keluarganya jika seorang Libra itu masih single, dia akan menyembunyikannya dengan cara memperlihatkan kepada orang-orang yang ia sayang bahwasannya ia masih tegar dan kuat. Jika orang itu sudah berpasangan, di sini ia tidak ingin kelihatan dan suka berbagi cerita pengalaman hidup kepada pasangan sehingga di sini ia menutupi kesehatan yang sedang menurun di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Pentacle Secara umum, Kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini kelihatan, kesehatan seorang Libra di bulan Oktober itu sedang menurun, dan di sini ia mendapatkan support dan masukan serta motivasi dari seorang sahabat agar seorang Libra bangkit lagi dan fokus kepada kesehatannya di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu keuangan seorang Libra di bulan Oktober, dan kartunya adalah 6 of Pentacle ataupun 6 koin. Secara umum, six of kontakal itu diartikan kondisi berkecukupan dan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang yang berada di lingkungan sekitar yang meminta bantuan tanpa memilih memilah siapapun orang itu. Jadi di sini kelihatan bahwasanya keuangan seorang ibu di bulan Oktober tahun 2020 itu dalam posisi meningkat ataupun dalam keadaan meningkat, dan di sini kelihatan bahwasanya seorang ibu adalah sosok seseorang yang suka membagikan rezeki kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada dirinya tanpa memilih dan memilah Di sini juga kelihatan bahwasanya seorang libra akan secara ikhlas membagikan rezekinya karena di bulan Oktober ini rezekinya akan semakin meningkat dan semakin melipat serta rezekinya akan semakin meningkat terus dan disinilah orang-orang di sekitar akan mendoakan agar rezeki seorang libra semakin baik lagi karena seorang libra adalah sosok seseorang yang mudah membantu ataupun yang suka membantu orang di dalam kesulitannya terutama di dalam kategori keuangan dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup adalah seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang di bulan-bulan Oktober tahun 2020 posisi keadaan meningkat dan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dimana tindakan itu didukung penuh oleh seorang pasangan yang merupakan pasangan libra sendiri selanjutnya kita kartukan pekerjaan seorang libra di bulan Oktober dan kartunya adalah 10 of one ataupun 10 tongkat secara umum 10 of one itu diaktikan merasa hidup terlalu berat merasa hidup ditanggung sendiri tanpa bantuan orang lain dan di sini juga bisa dikategorikan mendapatkan pekerjaan dan disini mengerjakan suatu pekerjaan secara sendiri ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan disini menggambarkan karir dan pekerjaan seorang Libra di bulan Oktober tahun 2020 Libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dan ia akan menerimanya serta merangkulnya dengan cara sendiri dan disinilah seorang Libra akan kelihatan merasa hidup terbebani dan merasa pekerjaan itu adalah ia jalani sendiri, namun di satu sisi seorang Libra merupakan sosok seseorang yang tegar yang mampu menyelesaikan semua pekerjaan tanpa mengharapkan bantuan, meskipun di sini kelihatan energinya akan terkuras dan kesehatannya akan semakin menurun dikarenakan seorang Libra terlalu kelelahan. Dan di satu sisi, di sini digambarkan karena pekerjaan seorang Libra itu mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Oktober tahun 2020 dan untuk support energinya adalah. Page of sword. secara umum Page of itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang libra di bulan Oktober ia mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak dan berusaha menjalani sendiri dan di sini ia akan tetap semangat menjalannya dengan didukung dan disupport serta dimotivasi oleh seorang anak yang merupakan anak libra anak tetangga ataupun anak saudaranya selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang libra di bulan Oktober dan kartunya adalah Three of Cup ataupun tiga piala. Secara umum Trio Cup ataupun tiga piala ini diartikan indikasi orang ketiga ataupun sosok perencanaan yang memulai hubungan suatu perselingkuhan ataupun orang ketiga di dalam hubungan asmara. Jadi di sini digambarkan asmara seorang laki di bulan Oktober tahun 2020 asmaranya sedang mengalami goncangan ataupun sedang mengalami miskomunikasi bersama pasangan dikarenakan. Di sini seorang pasangan liberal melakukan hubungan indikasi orang ketiga ataupun bisa dikategorikan seorang liberal melakukan suatu indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungan asmara. Sehingga di sini asmaranya akan terjadi miskomunikasi, asmaranya akan kurang bahagia dan asmaranya akan semakin menurun di bulan Oktober tahun 2020. Namun di satu sisi, seorang liberal tidak akan memperlihatkan kesedihannya kepada orang-orang dan ia akan memendam serta menahan diri dan untuk support energinya adalah Queen of One secara umum Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan seorang Libra ada indikasi hubungan dengan orang ketiga di dalam kategori asmara di bulan Oktober tahun 2020 dimana seorang sahabat yang merupakan sahabat terdekat Libra sendiri memberikan support dan selalu menghibur Libra di dalam kesedihannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah the lovers. Secara umum the lovers itu diartikan percintaan, sesuatu yang berjalan baik, sesuatu yang paling disayangi, sesuatu yang paling dikagumi dan sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan dasar hati yang ikhlas ataupun rasa cinta. Dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan kesehatan seorang diri di sini menggambarkan Seorang Libra kesehatannya menurun di bulan Oktober, di mana ia mendapat dukungan dan support dari seorang sahabat yang merupakan sahabat karibnya. Dan Lopez di sini menggambarkan akibat kecintaan seorang Libra kepada keluarga menyebabkan di sini seorang Libra tidak mau bercerita apa yang ia alami terhadap kondisinya, dan di sini seorang Libra tetap tegang di depan keluarganya. Dan jika kartu The locus kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Libra di sini menggambarkan keuangan Libra meningkat di bulan Oktober tahun 2020 dan ia suka berbagi. Dan di sini seorang pasangan selalu mendukung tindakan Libra di dalam kategori keuangan. Dan The Lovers di sini menggambarkan seorang Libra bersama pasangan itu memiliki rasa cinta dan sama-sama berjuang untuk menjalin dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus serta meningkat di bulan Oktober tahun 2020. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Libra di sini menggambarkan seorang Libra mendapatkan tawaran pekerjaan dan melakukan pekerjaan itu secara sendiri di mana ia mendapatkan support dan energi dari seorang anak yang merupakan anak Libra, anak tetangga ataupun anak saudaranya. Dan The Lovers di sini menggambarkan. Semua pekerjaan yang diterima oleh libra di bulan Oktober itu akan ia lakukan dan semuanya akan berjalan baik dan tuntas serta mendapatkan hasil yang maksimal di bulan Oktober meskipun kesehatannya akan menurun serta tenaganya akan terkuras dan jika kartu lovers kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan hubungan asmara libra ada terindikasi orang ketiga di bulan Oktober di mana di sini seorang sahabat akan terus menutupi dan mengghibur seorang libra di dalam kesedihannya dan the Lovers di sini menggambarkan karena kecintaan dari seorang sahabat kepada seorang dewa, di sini menjadi sebuah motivasi dan menjadi penyemangat bagi seorang dewa, dan seorang dewa akan bangkit lagi di bulan Oktober di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk angka keberuntungan, yaitu berada di angka enam, enam puluh dan 30 puluh, serta tiga